Baiklah para sahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya ada sebuah unggahan spesial banget nih buat kita Tentunya unggahan ini datangnya langsung dari Bang Derry para sahabat ya Kita lihat aja di akun Instagram pribadinya Bang Derry mengunggah sebuah postingan foto bersama si cantik Dede Lesti para sahabat ya Wah terlihat banget nih Bahagia senyum dari Dede Lesti dan Bang Derry para sahabat ya Aduh kuih hiut banget ya Tentunya Semalam Lesti kejora memang tampil sangat cantik banget, membuat kita semakin bahagia persahabat yang melihatnya. Kita lihat ke slide selanjutnya. Ini adalah kakak adik persahabat ya. Jangan sampai neting, jangan sampai cemburu nih. Bahwa hubungan Bang Dary sama Deddy Lesti adalah sebagai kakak adik persahabat ya. Ini membuat kita semakin bangga. Banyak sekali yang mendukung dan menjaga Deddy Lesti persahabat ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran kebahagiaan. Dalam mesin yang juga tentunya Bang Dery menuruskan sebuah kalimat caption Dikatakan dari 2014 kita kenal ya Eti yang cuma sehi sayih aja gak pernah foto berdua hahaha Dan akhirnya fotonya deh Lesti kejora katanya ya Hashtag Lilis Bukan Pelakor tuh bersahabat ya Bang Deri Bukan Pelakor dari jelaskan Tentunya ini adalah sebagai adik kakak aja kita tentunya fokus mendukung hubungan Lesti dan Rizky Bilar Ada komentar banyak para sahabat ya dari beberapa akun nih Tentunya dari DDA Lesti juga di sini mengatakan dalam kolom komentar Love Steve katanya ya dengan love tuh para sahabat ya Ada juga komentar dari Rizky Bilar disitu mengatakan Cakep Ed Lesti kejora para sahabat ya Wow tentunya cakep banget nih calon bini Rizky Bilar para sahabat ya Sampai dibilang cakep langsung oleh calon suami nih Tentunya merasa bangga banget persahabat yang Mudah-mudahan hubungan mereka selalu diberikan kelancaran Sampai menuju ke pelaminan Selanjutnya juga nih persahabat ada unggahan spesial juga dari Kak Septi ya Kita lihat tentunya Kak Septi mengunggah sebuah postingan foto Bersama Lesti Bilar ketika di acara semalam persahabat ya Tentunya ada sebuah kalimat yang juga best banget dari Kak Septi ditunuskan sebuah kalimat caption Dikatakan lagi bahas apaan ya Sesuatu yang baik-baik panjang umur kebaikan Wow, para ya selalu the best Selalu membuat kita bangga dan bahagia Mudah-mudahan kebahagiaan juga Selalu diberikan kepada hubungan Lesti dan Rizky Bilar Dan ke kabar selanjutnya juga para sahabat Adungan spesial banget ya Ini tentunya ketika photoshoot Lesti dan Kak Septi nih. Semakin bangga Semakin bahagia persahabat yang hubungan tentunya Lesti dan Kak Septy membuat kita bahagia persahabat ya ini tentunya kakak dan adik juga Mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kesehatan buat Leslar Berikutnya ada info spesial bahagia buat kita semua Farah Fans Yang mana tentunya kita mendapatkan kabar baik persahabat ya dari Bu Harsiwi Yang tentunya Bu Harsiwi menginfokan bahwa malam ini akan hadir jam setengah sembilan bangam konser Lida top 28 grup 5 persahabat ya tentunya selain dedek Lesti kejora tampil di acara konser Lida malam hari ini ada Rizky Bilar juga nih persahabat ya tentunya sudah resmi malam ini bakal ada sepaket Lesti dan Rizky Bilar tampil bareng persahabat ya kita lihat ada caption info yang dituliskan oleh Bu Harsiwi Ahmad di situ mengatakan host-host yang selalu setia bersama kita ada Abiramzi, Gilam Dirga, Irfan Hakim, Lida Ruben Onsung, Jirayut dan Rizki Bilar, sahabat ya. Kita lihat di situ ada nama Rizki Bilar yang tentunya dicantumkan berarti sudah dipastikan bahwa malam hari ini akan tampil di konser Lida 2021, persahabat ya. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan. Tentunya malam ini malam spesial bahagia buat kita. Yang tentunya Lesti dan pilar bakal tampil satu panggung kembali bersahabat ya Selain mendapatkan info bahagia dari konser Lida Kita juga mendapatkan kabar bahagia tentunya di acara Aksi Asia Bersahabat ya Bu di sini tentu menginfokan juga Bahwa dalam acara Aksi Asia 2021 kemenangan tentunya akan hadir jam dua dini hari nanti di cantik klasik kejuara juga akan hadir sabat, ya yang akan berkolaborasi dengan Ungu Band. Wow, Persabat ini keren banget. Ini yang paling kita tunggu. Di situ ada sebuah caption juga yang dituliskan. Host-host yang selalu setia menghibur kita ada Birang Gilang Dirga Irfan, Abdel, dan Lesti. Oh, ah, ya sudah dicantumkan nama Lesti sebagai host dan juga ada sebuah lanjutan caption malam kemenangan ini akan dimeriahkan oleh para bintang tamu. Ya ni Ungu Ben Lesti DA Debu dan Ulin juara aksi Asia 2021 Persabath ya tentunya Ungu Ben dan Lesti Kejora akan berkolaborasi di acara Aksi Asia Kemenangan Persabath ya jangan sampai lewatkan sahur kita akan ditemani oleh idola kesayangan kita tentunya ini tentunya keseru banget persahabat ya bakal ada kejutan bahagia dan kejutan spesial buat kita dari lesti dan rizky bilar mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan tentunya cedukan vitamin bahagia persahabat ya jangan sampai ketinggalan info selanjutnya dari deva tv persahabat ya yang akan memberikan info-info menarik terbaru seputar lesti dan rizky bilar mungkin ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar kami ucapkan terima kasih